Halo, apa kabar teman-teman? Balik lagi di channel Cara Kita Bersama Bang Dani. Oke, sahabatku semua, seperti biasa ya, saya akan share tutorial cara desain poster menarik dan mudah menggunakan aplikasi bisolab, dan untuk hasil akhirnya akan seperti ini.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 caranya kalian pilih ikon lapisan di atas ini selanjutnya tinggal kalian aktifkan pada ikon kunci ini ya agar objeknya tidak bergeser atau bergerak nah kemudian kita masukkan bahan-bahan yang lainnya seperti tadi lalu kita sesuaikan hingga memenuhi layar seperti ini ya teman-teman nah sampai di sini akan saya percepat durasi videonya ya agar tidak terlalu panjang oke okay, jadi seperti ini ya kalian import semua bahan hasil dari downloadan tadi dan kalian setting serta sesuaikan seperti ini jika sudah selanjutnya kita akan menambahkan teksnya ya agar lebih menarik dengan cara kalian pilih icon plus di atas ini lalu kemudian pilih teks uh, saya akan menambahkan teks tulisan super nah seperti ini jika sudah, kalian pilih OK. Kita tambahkan lagi untuk teksnya, ya. Di sini kita duplikat aja layar teksnya ini, dan kita akan menambahkan tulisan "Delicious" seperti ini. Lalu kita rubah untuk jenis fontnya agar lebih menarik lagi, ya. Di sini kita pilih "My Font. dan kita akan memasukkan font yang sudah saya sediakan, ya, teman-teman kalian cari file downloadannya uh, nah ini dia jadi sudah saya sediakan tiga jenis font untuk bahan editing poster kita kali ini ya teman-teman dan untuk menambahkan atau import pada aplikasi nya di sini tinggal kalian checklist aja di ujung ini ya oke okay, jika sudah tinggal kalian pilih add selection di bawah ini oke okay, kita pilih font yang pertama ini ya Selanjutnya, kita duplikat lagi layer teksnya dan kita tambahkan tulisan menu. Kita duplikat lagi layer teksnya ya, teman-teman, dan kita akan menambahkan teks tulisan seperti ini. Only this week. Kemudian kita akan men-setting untuk tata letak dari tulisan ini ya nah jadi agar lebih mudah dalam mengaturnya kalian perbesar aja objek ini dengan cara kalian pilih ikon yang mirip pada pemberesar ini ya di atas ini teman, -teman. dan selanjutnya tinggal kalian setting seperti ini sampai di sini sudah hampir selesai ya atau sudah hampir jadi teman-teman untuk posternya selanjutnya kita rubah untuk warna fontnya ya di sini saya akan pilih font yang warna kuning atau seperti ini ya di sini saya akan pilih yang warna kuning aja seperti ini agar lebih sinkron dengan tema dari posternya ya yaitu dominan warna merah dan warna kuning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 Dan untuk hasil endingnya akan seperti ini teman-teman, mantap sekali ya, sangat menarik dan sangat mudah banget untuk membuatnya. Dan untuk langkah terakhir tinggal kita save aja hasil dari desain kita kali ini, dengan cara kalian pilih icon save di atas ini, kemudian kalian pilih save as image. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya, Di sini saya sarankan ketika kita akan save filenya ini pada bagian dimension kalian rubah ya. Kalian merubah dari pilihan custom menjadi yang versi ultra agar nantinya hasil gambarnya itu bisa maksimal dan tidak pecah. Dan jika sudah selanjutnya pilih aja save to gallery yang ada di atas ini ya. Dan untuk hasilnya akan terlihat seperti ini teman-teman. Mantap sekali ya.